Lindung dan Panglima Iblis Naga Langit tertegun ketika mereka mendengar nama ini. Bagaimanapun, suku harimau ini tidak ada lagi di dunia binatang iblis saat ini. Kegelapan Saint Tiger bisa dikatakan nenek moyang yang sama dari suku-suku Tiger saat ini. Namun, karena perang dunia pada zaman kuno itu, kegelapan Saint Tiger punah, dan garis keturunan mereka tidak berlanjut. Hal ini menyebabkan kemunduran bertahap suku harimau saat ini dan mereka akhirnya kehilangan status penguasa sebelumnya. Marten kecil menjelaskan, aku pernah membacanya dalam teks kuno, suku Darkness Saint Tiger sangat kuat. Saat itu, salah satu leluhur mereka sangat kuat, dan Yimo yang kuat tak terhitung jumlahnya mati di tangannya. Bahkan selama era kuno itu, dia bisa dianggap sebagai ahli kelas atas. Petik 2, Lindong tanpa sadar terdiam ketika mendengar ini. Tampaknya suku yang disebut kegelapan Saint Tiger ini memang sangat luar biasa selama era kuno itu. Sayangnya, orang tidak dapat lagi menemukan anggota suku ini dengan garis keturunan yang sama di dunia saat ini. Kerangka di depan kita ini mungkin adalah darkness Saint Tiger terakhir. Martin kecil dengan lembut menghela nafas. Suku ini, yang dulunya terkenal di seluruh dunia. Sekarang benar-benar menghilang ke udara. Sebuah fakta yang mau tidak mau membuat seseorang merasa sedih. Kakak, bisakah kita turun dan melihatnya? Matahari mau Little Flame menatap makhluk besar di dasar jurang yang dalam. Wajahnya memerah saat ini. Jelas, hatinya dipenuhi dengan emosi yang kuat. Suku Darkness Saint Tiger seperti leluhur bagi mereka yang memiliki garis keturunan suku-suku macan seperti dia. Wajar baginya untuk merasa sangat emosional setelah melihatnya. Lindung tidak keberatan dengan ini. Dia mengangguk dan mereka berempat maju. Tubuh mereka melintas beberapa kali dan muncul di dasar jurang yang dalam. Hanya setelah muncul di dekat Darkness Saint Tiger, Lindung sepenuhnya merasakan keganasan tak tertandingi dari itu. Meskipun Darkness Saint Tiger ini tidak lagi hidup, tekanan samar yang ada masih menyebabkan darah di dalam tubuh Lindung bergolak. Little Flame menatap tajam pada tubuh Darkness Saint Tiger yang besar. Setelah ragu-ragu sebentar, dia perlahan melangkah maju dan mengepalkan tangannya. Jari-jarinya menembus telapak tangannya dan darah mengalir keluar. Dia perlahan-lahan menjulurkan telapak tangannya yang berdarah dan akhirnya dengan lembut meletakkannya di kepala besar Darkness Saint Tiger saat dia berlutut dengan satu lutut. Tampaknya ini formalitas yang sangat kuno. Trio Lindong berdiri di belakang Little Flame. Mata mereka dengan waspada memindai sekeliling mereka, bersiap untuk menghadapi perubahan mendadak dalam situasi ini. Darah segar menyebar dari telapak tangan Little Flame. Setelah itu, mereka menjadi banyak garis darah dan meresap ke dalam tubuh harimau kegelapan yang besar. Setelah infus darah, sinar cahaya mulai muncul di tubuh Darkness Saint Tiger. Cahaya perlahan naik saat tubuh Darkness Saint Tiger yang besar secara bertahap memudar. Tatapan lindung terpaku pada cahaya yang naik. Matanya fokus dan melihat bahwa cahaya yang meninggi menyatu di udara. Pada akhirnya, itu berubah menjadi miniatur harimau hitam dan putih. Mata harimau dari harimau cahaya hitam putih bergetar. Akhirnya, mereka perlahan terbuka. Mata harimau itu dipenuhi dengan kekunoan dan aura perubahan besar. Ketika mereka melihat Little Flame, riak muncul di dalam mereka. Keturunanku. Suara kuno yang serak dikeluarkan dari mulut macan cahaya hitam putih, bergema di dalam jurang yang dalam. Leluhur, flem kecil berlutut dengan satu lutut di tanah. Mata harimaunya menatap harimau cahaya hitam putih. Darah yang mengalir di tubuhnya menyebabkan ketulusan dan emosi yang kuat terungkap di wajahnya. Macan cahaya hitam putih tersenyum seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. Segera setelah itu, dia membuka mulut untuk berbicara. Namun, kata-kata itu jelas hanya ditransmisikan ke telinga Little Flame. Trio Lindung tidak dapat mendengar apapun. Flame kecil tetap berlutut dengan satu lutut saat dia diam-diam mendengarkan suara kuno yang sedang dikirim ke telinganya. Lama kemudian dia akhirnya mengangguk. Haha, puluhan ribu tahun penantuku akhirnya dibalas. Aku akhirnya akan bisa beristirahat dengan tenang. Macan cahaya hitam putih berkata dengan suara yang sangat tua. Suara yang juga penuh dengan kelelahan. Sudah takdir bagi kita untuk bertemu. Semoga garis keturunan suku aku tidak akan berakhir di sini. Petik 2. Suara harimau putih hitam terdengar. Setelah itu, tubuhnya berangsur-angsur pudar saat cahaya tersebar. Hanya manik-manik hitam dan putih yang tersisa mengambang di udara. Riak yang tak terlukiskan berasal dari dalam manik putih hitam. Sementara darah tampaknya mengalir di permukaan manik. Api kecil kosong melihat manik putih hitam, yang terkondensasi dari garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger. Segera setelah itu, dia bangkit dengan ekspresi serius dan mengulurkan tangannya. Manik hitam putih melayang ke arah tangannya, lindung sedikit tersenyum saat melihat ini. Tampaknya api kecil diberkati oleh takdir. Lagi pula dia berasal dari suku Tiger, dan jika dia bisa mendapatkan garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger ini. Itu akan sangat bermanfaat bagi pelatihannya di masa depan. Keempat orang di dasar jurang bersuka cita karena hadiah yang mereka peroleh. Namun, tepat saat manik hitam putih hendak mendarat di tangan Little Flame, perubahan yang tidak biasa terjadi. Suara angin kencang terdengar dan sesosok muncul dalam hantu seperti mode. Sosok itu segera meraih manik hitam putih. Siapa? Lindong dan Little Martin praktis merespons pada saat yang sama ketika rasa dingin yang intens melonjak dari dalam mata mereka. Namun, Lindong masih yang tercepat. Cahaya putih perak merobek udara dan muncul di depan manik-manik hitam putih dalam sekejap. Itu menyebar terpisah, membentuk busur cahaya tipis. Bang, sosok itu mendengus dingin ketika melihat bahwa dia telah dihalangi dan melemparkan pukulan. Kekuatan besar dan kuat melonjak dan dengan kuat menghantam penghalang cahaya yang tampaknya tipis dengan kekuatan gunung. Namun, pukulan ini hanya menyebabkan busur cahaya tenggelam seolah-olah itu terbuat dari kapas. Setelah tenggelam hingga batasnya, busur cahaya memancarkan, ledakan, saat itu mencerminkan gaya. Cah, sosok itu tertangkap lengah, dan segera dikirim terbang mundur oleh pasukan yang dihasilkan. Kakinya menginjak tanah berulang kali untuk menstabilkan dirinya. Dengan bantuan respons cepat kilat Lindong. Flam kecil berhasil mengambil manik hitam putih, dan segera menelan manik itu dalam sekali tegukan. Baru pada saat itulah dia memandang orang yang telah mengganggu ekspresi marah. Kamu siapa? Apakah kamu tidak tahu apa yang disebut pertama datang pertama dilayani? Komandan Naga Langit Iblis berteriak dengan dingin. Heh! Pertama datang-pertama dilayani dalam situasi seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bodoh? Sosok itu tertawa dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia mengungkapkan dirinya. Orang ini mengenakan jubah abu-abu. Tubuhnya besar dan wajahnya tampak kasar. Kekuatan Yuan yang perkasa mengelilingi tubuhnya. Kekuatan Yuan ini melonjak dan bergejolak. Berubah menjadi harimau hitam ganas di belakangnya. Kamu. Dari suku Dark Abyss Tiger Ekspresi api kecil tenggelam ketika dia menatap orang ini Haha, penglihatan yang bagus Sosok itu tertawa keras dan berkata Aku luolai, komandan pertama suku Dark Abyss Tiger Petik dua, Haha, aku luoteng, komandan kedua suku Dark Abyss Tiger Tawa lain terdengar setelah orang pertama berbicara ketika sosok seperti hantu datang menyapu dinding gunung di dekatnya dan muncul di sisi luolai. Jadi itu adalah anggota suku Tiger abis gelap. Heh, kamu benar-benar berani mengambil sesuatu yang disukai suku Celestial Demon Martin aku. Benar-benar berani, Martin kecil memandang mereka berdua. Matanya sedingin es ketika dia dengan dingin terkekeh. Haha, memang bermasalah untuk menyinggung suku Iblis Martin surgawi. Namun, ada baiknya menyinggung mereka karena garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger. Ekspresi di mata Luo Lai diubah saat dia tertawa. Teman dari suku Marten Celestial Demon, Kamu harus menyadari betapa pentingnya garis keturunan Darkness Saint Tiger bagi suku-suku Tiger kita. Jika kamu memberikannya kepada kami, suku Dark Abyss Tiger kami akan mengikuti setiap perintah dari suku Marten Celestial Demon di masa depan. Apa yang kamu katakan? Kata Luo Teng, "Suku Celestial Diman Marten aku tidak tertarik pada suku Tiger Abyss gelap kamu." Karena saudara laki-laki aku yang ketiga menginginkan hal ini, kalian semua sebaiknya tidak memiliki pemikiran untuk mengambilnya. Jika kamu pergi sekarang, kakek Martin dapat memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Martin kecil berkata dengan suara lemah, Aih, Luolai menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Sepertinya kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai hari ini. Meskipun menyinggung suku Celestial Demon Marten sangat merepotkan, Luolai juga jelas menyadari pentingnya garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger. Jika mereka mendapatkannya, bahkan mungkin untuk mendapatkan kembali ketenaran yang dimiliki oleh Darkness Saint Tiger selama era kuno itu. Pada saat itu, mereka pasti akan bisa menyatukan suku-suku macan dan sekali lagi naik ke tingkat suku penguasa. Secara damai, dengan kalian berdua saja. Mata Little Marten mengintimidasi ketika dia tertawa dingin. Hanya kalian berdua yang tidak memenuhi syarat untuk mengambil sesuatu dari tangan kakek Marten. Lebih masuk akal jika pemimpin sukumu yang melakukannya. Petik dua. Lindong menatap keduanya dengan mata dingin. Duo Luolai jelas telah melangkah ke panggung samsara. Namun, keduanya tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap kelompok mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki total empat anggota. Memang. Hanya kita berdua yang tidak akan bisa menghentikan kalian semua. Luolai menyeringai ekspresinya aneh ketika dia berkata. Namun, suku Darkness Abyss Tiger kami bukan satu-satunya yang mengincar garis keturunan terakhir Darkness Saint Tiger ini. Mata lindung mengeras setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika banyak suara angin deras tiba-tiba muncul di atas jurang yang dalam. Setelah itu, dia melihat empat sinar cahaya melesat. Sebelum akhirnya muncul di udara di atas. Cahaya memudar dan berubah menjadi empat sosok. Semuanya memiliki samudera yang kuat seperti aura. Mereka dibangun dengan baik dan memiliki kekuatan yuan yang tak terbatas. Jelas, mereka semua adalah individu yang sangat kuat yang telah memasuki tahap samsara. Suku Tiger Iblis Surgawi. Suku Tiger Saking Lightning Tiger. Little Flame memandangi empat individu kuat yang muncul dan mengerutkan kening. Sepertinya tiga suku harimau besar dari dunia binatang iblis semuanya berkumpul di sini. Lindong perlahan mengepalkan tinjunya saat dia berkata dengan suara lemah. Ekspresi Little Martin dingin. Orang-orang ini benar-benar tahu cara memilih waktu terbaik untuk bertindak. Kebetulan mereka telah dipisahkan dari kelompok utama. Dari kelihatannya, orang-orang ini jelas berencana mengambil kesempatan ini untuk merampok mereka. Haha. Ini seharusnya komandan yang dari Istana Empat Titans, kan? Kamu memiliki garis keturunan suku Tiger Heavenly Devil di tubuh kamu dan dapat dikatakan sebagai anggota suku kami. Jika kamu menyerahkan garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger, kamu akan menjadi pahlawan dari suku Tiger Heavenly Devil kami. Dua lelaki tua kurus berjubah hitam menunjukkan kilatan terang di mata mereka ketika mereka menatap Little Flame dan dengan tersenyum berkata, Klem kecil melengkungkan bibirnya dan tertawa. Orang-orang ini dari suku Tiger Heavenly Devil benar-benar bui. Tampaknya kalian semua benar-benar berniat untuk menjadi musuh dengan istana empat titansku. Suku naga dan suku Marten Celestial Iblis, baik, sangat bagus. Mata lindung sedingin es. Dia menatap para ahli dari tiga suku harimau besar dan perlahan mengangguk. Suara rendahnya mengandung kemarahan dan niat membunuh yang tertahan saat bergema di dalam jurang yang dalam. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi anggota dari tiga suku harimau besar sedikit berubah. Namun, setelah berpikir tentang pentingnya garis keturunan Darkness Saint Tiger, mereka semua mengertakkan gigi ketika cahaya tak menyenangkan mengalir di mata mereka. Ku, Lindong terhirup dalam sebagai ekspresi kejam yang sama juga muncul di matanya. Dia bertukar pandang dengan Little Martin dan mereka berdua mengangguk, sementara aura jahat naik di wajah mereka. Kalau begitu, mereka hanya bisa membunuh mereka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1166, 1 vs 2. Keinginan pembunuhan dingin yang sedingin es dipancarkan dari anggota kelompok Lindong. Sampai sekarang, tidak perlu kata-kata. Tiga suku harimau besar memiliki mata tertuju pada garis keturunan terakhir dari Darkness Saint Tiger. Namun, tidak mungkin bagi lindung untuk menyerahkannya kepada mereka. Dalam hal ini, mereka hanya bisa menggunakan tinju mereka untuk menentukan pemenang. Kuh, para ahli dari tiga suku harimau besar mengepalkan gigi mereka setelah mereka melihat barisan lindong Tepat, amarah naik di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa istana empat titans itu tangguh, tiga suku harimau besar mereka juga bukan penurut. Bahkan, mereka dulunya adalah faksi yang sangat terkenal. Heaven Dragon, luncurkan sinyalnya, kata lindung dengan suara lemah. The Heaven Dragon, demon commander, mengangguk setelah mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya sebelum giok darah muncul. Setelah itu, dia langsung menghancurkan batu giok. Segera, riak tak terlihat menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah batu giok hancur, tuan-tuan masih mungkin bagi kalian semua untuk pergi sekarang. Namun, begitu orang-orangku dari Istana Empat Titan tiba, aku khawatir kalian semua tidak bisa pergi saat itu. Lindong menatap ke enam ahli panggung samsara sebelum dia perlahan berkata, Huh, apa kamu benar-benar berpikir hanya ada sedikit dari kita? Kami juga dipisahkan. Karena itu, apa yang bisa dilakukan Istana Empat Titan kamu jika kita berkumpul bersama? Petik 2. Bagaimana kalau kita memasukkan pasukan dari suku Marten Celestial Demon dan suku Naga juga? Marten kecil ditertawakan. Ekspresi kelompok luolai berubah tanpa sadar ketika mereka mendengar ini. Bahkan, ada ketakutan yang kuat di dalam mata mereka. Mata mereka berkedip sejenak. Sebelum cahaya brutal muncul di wajah mereka. Apa yang bisa kalian lakukan jika kita merebutnya sebelum bala bantuanmu tiba? Marten kecil. Kita berdua akan menghadapi dua orang masing-masing. Api kecil, naga langit, kalian berdua hanya perlu menangani masing-masing. Mata lindung sedingin es ketika dia perlahan berkata. Jelas, meskipun Little Flame memiliki garis keturunan suku Tiger Heavenly Devil, dua ahli top dari suku Tiger Heavenly Devil tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Ya, Martin kecil mengangguk, meskipun mereka melawan enam ahli panggung samsara. Tidak sulit baginya untuk bertarung melawan mereka berdua saja, mengingat kekuatan tangguh dari suku Marten Celestial Demon. Selain itu, energi mental Lindung telah maju ke tingkat Grandmaster Simbol Awal. Oleh karena itu, itu juga mungkin baginya untuk bertarung melawan dua ahli panggung Samsara sendirian, adapun Little Flame dan Heaven Dragon Demon Commander. Meskipun mereka sedikit lebih lemah, tidak sulit bagi mereka untuk menangani satu orang masing-masing. Mengambil dua dari kita sendiri, ekspresi individu-individu kuat dari tiga suku harimau besar menjadi sedikit suram. Karena mereka adalah ahli panggung samsara, mereka secara alami adalah individu yang sombong. Oleh karena itu, mereka segera merasa bahwa lindung memandang rendah mereka. Aku khawatir kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu, kata Luolai dengan dingin. Apakah aku melakukannya atau tidak, kamu tidak akan tahu setelah kita bertarung. Senyum muncul di wajah Lindong. Setelah itu, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Mengambil langkah ke depan, tubuhnya muncul di depan duo Luolai dengan cara seperti hantu. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mental perak putih melonjak maju seperti air banjir. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi ribuan tombak energi mental. Sebelum mereka dengan kejam menghujani mereka berdua, Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Dua mulai terkekeh. Segera, cahaya hitam pekat menyapu keluar dari dalam tubuh mereka. Sementara itu, tubuh mereka juga bengkak. Kemudian, keduanya melemparkan pukulan ke depan. Sebelum pukulan mereka benar-benar berubah menjadi dua harimau hitam yang meraung. Harimau hitam ini bergegas maju dan bertabrakan dengan tombak energi mental yang menembus langit. Sementara lindung mulai bergerak. Little Martin juga menyerang dua ahli panggung samsara dari suku Ground saking Lightning Tiger. Bertentangan dengan aura mengerikan dan brutalnya, mereka berdua tidak berani longgar. Setelah semua keganasan suku Celestial Demon Martin terkenal, Ku, kawan kecil, karena kamu memiliki garis keturunan suku Tiger Heavenly Devil aku, sebagai tetua dari suku Tiger Heavenly Devil, aku memerintahkan kamu untuk menyerahkan barang itu. Seorang tetua kurus dari suku Tiger Heavenly Devil menatap Little Flame dengan mata menusuk sebelum dia berteriak. Little Flame melirik dengan mengejek pada tetua suku Tiger Heavenly Devil itu. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu ketika menara logamnya seperti tubuh melesat ke depan. Setelah itu, bersama dengan bayangannya, dia menyelimuti sesepuh suku Tiger Heavenly Devil itu. Panglima Iblis Naga Langit tertawa sebelum mulai bertengkar dengan tetua suku Tiger Heavenly Devil yang tersisa. Sepuluh sosok mulai bertarung di dasar jurang yang dalam ini hampir secara bersamaan. Selain Little Flame, sisanya dianggap sebagai ahli panggung asli samsara. Oleh karena itu, pertempuran ini secara alami merupakan pertempuran yang menggemparkan. Sementara itu, jurang yang dalam juga bergetar karena gelombang remanen dari pertarungan. Saat retakan besar menyebar, itu menyebabkan banyak batu besar runtuh. Swosh, swosh. Akhirnya, jurang yang dalam ini tidak mampu menahan dampak dari perkelahian mereka yang intens. Batu-batu besar jatuh tergila-gila sebelum jurang terbelah. Segera, sepuluh sosok bergegas ke langit. Awalnya, tempat ini sunyi. Namun, perkelahian di antara mereka bertujuh jelas merupakan pertanda yang menggemparkan. Ketika riak energi liar dan keras menyebar, ia dengan cepat ditemukan oleh para ahli kuat lainnya, yang juga memasuki dunia ini. Segera, mereka merobek langit dan bergegas. Setelah itu, ada ekspresi kaget di mata mereka ketika mereka melihat perkelahian yang intens terjadi di langit. Setiap orang yang bisa mencapai tempat ini adalah individu yang luar biasa. Apalagi mereka semua memiliki penglihatan yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan pandangan sekilas, mereka dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang bertarung. Segera setelah itu, beberapa percakapan terjadi. Bukankah mereka dari tiga suku harimau yang hebat? Kenapa mereka bertarung dengan istana empat titans? Petik 2, heh, Lindung itu memang kuat. Dia sebenarnya mampu bertarung melawan dua komandan suku Dark Abyss Tiger sendirian. Petik 2, menilai dari riak-riak itu. Itu seharusnya energi mental, benarkah aku? Energi mental Lindung sebenarnya sekuat ini. Kemungkinan dia telah naik ke level Grandmaster simbol awal. Level Grandmaster simbol awal mungkin sedikit lebih kuat dari panggung samsara. Tapi aku khawatir itu tidak akan mudah untuk melawan mereka berdua sendirian. Petik dua petik dua. Di langit sekitarnya, banyak sinar cahaya terus menerus melaju. Setelah itu, banyak tokoh muncul. Kemudian, mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat pertarungan besar ini. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa istana empat titans bertarung dengan tiga suku harimau besar. Haha, <tik> ini menarik. Di sudut langit, dua sosok muncul. Itu adalah pria dan wanita tua. Lelaki tua itu bertubuh kecil, sementara wanita itu tinggi dan anggun. Rambut perak cerah yang terakhir tersebar ke bawah seperti danau perak dan menarik banyak perhatian dari kerumunan. Keduanya adalah Kun Yuan dan Kun Ling dari suku Kunpeng. Wanita berambut perak mengamati sekelilingnya, sebelum perhatiannya berhenti di medan perang di mana Lindong berada. Dia berpengalaman dalam energi mental untuk memulai. Oleh karena itu, dia secara alami bisa mengatakan bahwa Lindung menggunakan energi mental untuk melawan dua ahli panggung kuat samsara dari suku Dark Abyss Tiger. Dia memiliki kontrol yang kuat atas energi mentalnya. Namun, itu tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan mereka berdua. Suara wanita berambut perak itu dingin ketika dia berkata dengan suara yang samar. Ada rumor bahwa bahkan sebelum dia maju ke tingkat Grandmaster Simbol. Lindung bisa mengandalkan kekuatan tahap kematian mendalamnya untuk bertarung melawan ahli panggung samsara. Sekarang energi mentalnya telah membaik. Itu akan mirip dengan pemberian sayap kepada seekor harimau. Karena itu, aku khawatir akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk mengalahkannya. Kun Yuan hanya tersenyum. Sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bang, tiga sosok manusia bentrok dengan keras di langit yang jauh setelah suaranya terdengar. Setelah itu, power Yuan liar dan kekerasan menyebar sebelum mereka bertiga terhuyung mundur oleh puluhan langkah. Lin Dong menstabilkan tubuhnya, ketika dia melihat ekspresi ganas mereka, dia sedikit mengernyit. Saat ini, targetnya adalah Devouring Divine Palace. Karena itu, jelas bukan keputusan bijak untuk membuang waktu terlalu banyak di sini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Kilatan melintas di mata Lindong. Dia mengepalkan tangannya sebelum sebuah istana mini muncul. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dengan lembut sebelum istana maju ke depan. Itu berkembang dengan angin sebelum puluhan ribu sinar cahaya keluar dari dalam istana. Sinar cahaya terjalin di sekitar satu sama lain dan membentuk formasi cahaya raksasa. Setelah itu, formasi cahaya itu menyelimuti luoteng. Bang-bang-bang. Uo Teng terkejut ketika dia melihat bahwa dia sedang diselimuti oleh formasi cahaya itu. Segera, dia buru-buru melepaskan serangannya. Namun, formasi itu, yang telah menjebaknya, tidak bergerak. Istana ilahi yang misterius memiliki kemampuan menyegel. Bahkan, selama era kuno, itu menekan dan menyegel banyak Raja imo. Oleh karena itu, meskipun lindung tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, itu bukan tugas yang sulit baginya untuk menggunakannya untuk menjebak ahli panggung samsara. Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan sendiri. Petik 2. Ekspresi lindung sedingin es ketika dia menatap luolai, yang berada di luar formasi. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya sebelum langit menjadi redup. Setelah itu, awan badai dengan cepat berkumpul di langit sementara ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari liar di antara mereka. Setelah energi mentalnya naik ke tingkat grandmaster, simbol lindung mampu mengendalikan berbagai jenis energi di dunia, cukup dengan mengangkat tangannya. Angin, awan, dan kilat akan berkobar dengan cepat. Segel tangan lindung berubah dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, ia membentuk teknik segel yang relatif aneh. Segera, awan badai bergolak sebelum ular listrik yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam mengejutkan kerumunan dalam proses itu. Akhirnya, ular-ular itu berubah menjadi simbol kuno berukuran 10.000 kaki, yang melayang di bawah awan badai. Fluktuasi yang sangat menakutkan menyebar saat simbol kuno, yang ditempa dari kilat, muncul. Fluktuasi ini, ketika Kunling melihat simbol besar itu, dia terkejut, sebagai seseorang yang juga telah melangkah ke level Grandmaster Simbol. Dia secara alami dapat mendeteksi bahwa simbol petir ini tidak hanya dibuat dari kekuatan petir. Sebaliknya, ada benda yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Mengaung. Jelas, Luolai juga mendeteksi bahaya. Ekspresinya berubah drastis saat dia mengaum dengan marah ke arah langit. Segera, cahaya hitam mengerikan bergelombang dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum mereka berubah menjadi harimau hitam besar sepuluh ribu kaki. Harimau besar itu memiliki mata mengancam yang dipenuhi dengan keganasan. Sementara itu, aura gelap menutupi seluruh tempat. Simbol petir kuno. Petir tiba-tiba melintas di mata hitam gelap Lindong. Dia melambaikan tangannya sebelum simbol kilat melesat melintasi langit seperti sambaran petir. Semua orang hanya bisa melihat kilat. Sebelum harimau hitam besar tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Sizzle-sizzle. Cahaya kilat gemerlap meletus dari dalam tubuh harimau hitam besar. Setelah itu, kekuatan menakutkan itu dengan kejam menghancurkannya ke tanah. Kemudian, tanah itu hancur, mengungkapkan lubang yang sangat dalam. Sementara itu, sosok yang menyedihkan terbaring di dalam lubang yang dalam dan aura awalnya kuat menjadi jauh lebih lemah. Kemenangan ditentukan oleh satu serangan. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat bahwa Luolai dikalahkan secara instan. Banyak pasang mata mulai berbalik ke arah pemuda di langit Rasa jijik di mata mereka akhirnya digantikan oleh ekspresi serius Kamu, Luo Teng Yang terjebak dalam formasi Memiliki ekspresi yang sangat jelek setelah dia melihat bahwa Lindong mampu menghabisi Luo Lai dengan sangat cepat Sekarang giliranmu Wajah Lindong tanpa emosi Dia melengkungkan telapak tangannya sebelum kilat melintas Sementara itu Tampaknya ada simbol kuno yang mengambang di telapak tangannya. Swosh swosh. Namun, tepat saat Lindung hendak menyerang, banyak suara angin deras tiba-tiba terdengar di langit. Segera setelah itu, beberapa sosok menerobos ke medan perang. Kemudian, mereka menatap Lindung dengan mengancam, yang akan bergerak. Sisa dari orang-orang dari tiga suku harimau besar telah tiba. Kun Yuan tertawa melihat ini. Dia berkata, namun, bahkan ada lebih banyak orang dari Istana Empat Titans. Haha, <laughs> apa yang sedang terjadi? Apakah tiga suku besar harimau berencana menyerang Istana Empat Titans? Kalau begitu, suku nagaku dan suku Celestial Diman Marten harus turun tangan. Petik 2, tawa nyaring terdengar dari jauh setelah suara kuniwan berbunyi. Segera setelah itu, puluhan sosok yang disertai oleh aura mengerikan datang bergegas.